Hai, Assalamualaikum, kalian nungguin aku nggak? Eh, nggak suka gelai Ya, salam. Hai, Assalamualaikum, kalian nungguin aku nggak? Eh, nggak suka gelai